Tangis terpecah di waktu pagi Seiring datangnya sinar sang mentari Lepaskan diriku dari pelukan mimpi Membuka semangat tukar wali hari Ucapkan terima kasih oh Tuhan kesempatan yang kau berikan nikmati indahnya karunia hari demi hari yang terlewati hitam dan putih se Terima kasih Oh Tuhan Aku Tidak di usah